Welcome welcome ketemu lagi sama aku di Tante Gaming ya di arena bermain aku di Gebiar 123 Oke hari ini ketemu lagi dengan aku di video-video terbaru pastinya yang selalu terbaru setiap harinya dan masih di arena Gebiar 123 untuk kalian yang udah menunggu video terbaru dan pola-pola gacor trik nyepin hoki boleh banget langsung aja capcus bergabung ke Tante Gaming hari ini aku bawa modal 90.000 tanpa bayi sepin di cuan Rp 90.000 kita bakalan mencari geretongan yang sangat-sangat rekomendasi sekali semoga pola dan trik jepin rekomendasi untuk kalian semua ya uh, oh, oke okay. untuk pola pertama aku memakai checklist turbo dan checklist kawat layar aku coba memakai 17 putaran otomatis ini putaran ganjil ya gue. jadi 17 putaran otomatis kita coba langsung nempel nempel neplok aja di base 2400 gaji ya ketemu lumayan tadi ya udah ada muncul-muncul foto -muncul views atau buscater yang muncul 3 oke lanjut ya kita ke pola otomatis lagi Nah pola otomatis yang kedua di CVS yang sama tujuh putaran otomatis Aku coba naik KBS 47800 Oke gaski Kita pola-pola dulu Oke 2 putaran otomatis Sudah selesai Kita coba berganti ke pola manual ya Wow ada tali oh, Ternyata gimana manual oh, Ada tali kalian yang monik ya Oke lanjut ya manual ya Wow cakep bikin, -bikin. Wih cakep banget cuy cakep banget enak banget ya cincin dan ini merah polos pecah Ternyata dia sudah turun ternyata disusul lagi dengan biaya survei per lagi Nyantol supaya teman kita nikmati biaya kita 7800 Wow enak banget ini semoga rekomendasi banget ya baru aja dia menit aku Bisikal keus Baru untuk dia 123 Capus langsung bisa langsung nampol coy Enak banget nih ya. Dari jawabannya juga untuk kalian Dibantu ya Let's move ya. Untuk tidur aku Oke okay, wow kampus dia langsung pergi kalian so -so -so yang connect Tidak ada 17 ya Ditergi langsung Pokoknya geretongan pertama Cukup-cukup rekomendasi banget isi cuannya Dan lumayan banget nambahin modal aku nih untuk lanjut-lanjutin lagi di sifat ini juga gampang dong oke okay, di uniconic ada idea dan ada kan dia lagi momen yang enaknya malah disetik guys oke okay, 700 ribu lumayan lah Lumayan ini bisa nambahin cuan aku Lanjut kita cari Lagi tambahan cuan yang lebih Mantap Dan lebih Cakep banget ya Oke lanjut kita kembali lagi ke pola awal Taruhan jodohnya wajib banget Untuk diaktifkan ya di pola skin otomatis pertama Oke coba Kita pancing lagi Semoga ada kali-kali nih yang konek-konek Oke Scatter 3 muncul lagi, lanjut ya Scatter 3 udah mulai muncul lagi Kita lanjut untuk pola lagi Ini sayang banget momen scatter 3 itu tandanya kan Udah deket banget ya Oke kita naikkan dulu ya, biar lebih aman Kita naikkan ke BX10, Kak Oke lanjut ke pola 7 putaran Otomatis di kakek yang sama Buka dong, pecah Ini sayang banget nih momen enaknya di terus sama si kakek Lanjut ke manual ya, lanjut ke manual. Oke, hijau konek. kuning juga, biru deh banget. Oke, cakep biru, cawan, ungu. Oke, cawan juga. Waduh, mau menpecam kali, keren banget guys. Ini yang pecah-pecah yang nanti masih lumayan sulit banget ya, untuk ada kali-kalian nah cakep. Nanti ya, cari kali-kalian yang paling dulu luar. Ya. Karena penasaran banget sama yang pecahnya udah enak kayak gitu Tapi gretongannya malah konek lagi Oke wak, aman kita dapatin gretongan di bed sepuluh Ini udah jadi bed terakhir aku, aku mainkan di Cisate ya kalau ini udah menjadi bed yang paling tinggi Kalau kita bawa modal kurang dari Rp100.000 Apalagi kita tambah baik di rp masih lagi Ini semoga pola-polanya yang hari ini yang terbaru bikin kalian jatuh juga yang lebih nyatuh bisik kakek pastinya di 1,2,3 lingur manis 1,2,3 biisi wow ada kali 5 itu pangnya enak banget nih oke okay, dapat nice wah kalau ada kali-kalian lebih dari 5 itu pastinya kita sensasi ya rp Oke lanjut lah Kali ini kita kita pancing Kalian klik yang wajib banget Untuk connect ya Di luar ya Ini cuma aku udah naik ke 500000 Lebih dari modal 90000 Mengandalkan Gratisan pertama dan sampai Gratisan yang kedua Oke aku coba Tahan aja di daya 10 Aku cobanya. ya Buat pancing taruhan ganda di nonaktifkan Oke semoga bisa banget nih kali-kalian connect. Karena gratisannya cukup tidak rekomendasi yang menurut aku. Karena kurang dari isi tua 400 ribu itu masih gratisan yang kurang enak menurut aku ya. coba ya manual ya teman-teman ya wih uh, cakep doang cakep banget ini geretongan sampai 3 kali cuy. gila geretongan sampai 3 kali sumpah ini kali-kaliannya susah banget aku dapetin tapi geretongan sampai tiga kali dibanjiri ya wow wow wow enaklah kita nikmati gas kuih geretongan jangan bisa siapkan semoga geretongan ini profit banget disituannya oke ada kali lima dan kali dua yang pertama anak nih. Ini masih di video yang sama ya, gerakan yang ketiga masih sama di gerakan yang kedua itu Oke untuk kalian pokoknya link bermain di dia 1 2 3 sudah tersedia di deskripsi aku dan jangan lupa juga untuk keluar baru bisa subscribe juga ya. Channel aku bersama Tante Gaming di arena kedua 1 2 3. Bagi banget bisa di subscribe, sama aku, aku campungin juga Biar saya tidak terlewati dan ketinggalan. Pola-pola terbaru dari aku Menyukin banget di situ dan takut aku tiap hari nyepin terus Di situ kakai jewis. Karena aku menemukan adonan bermain yang sangat-sangat Gacor sangat banget dan sangat rekomenasi banget Untuk mencari cuan Musik situ kakai Gewus aja biar Satu, dua, tiga Oke, enak banget nih, pesan, kali sembilan belas sembilan belas akhirnya konversi minimal tapi kita biar ratus wow enak banget aman banget gratisan yang okay. kedua yang ketiga ya gratisan ketiga positif banget untuk menambah jumlah aku untuk jadi hari ini dari modal sembilan puluh dia menjadi dua ratus ribu oke bye bye